terima kasih juga kepada kawan-kawan pengurus yang telah berpartisipasi mengurusi PUK itu jadi pengurus itu luar biasa capek luar biasa capek betul disampaikan ketua tadi bahwa yang kita bawa itu adalah ratusan orang ratusan pikiran yang harus ditampung ratusan keinginan harus dijalankan jadi eh uh, apa dibilang tidak semua memang keinginan kawan-kawan itu bisa dipenuhi. Tidak bisa ke, semua kemauan kawan-kawan itu bisa dituruti ditur, ditur, oleh pengurus. Tapi insyaallah mudah-mudahan sampai sekarang kawan-kawan ini masih tetap komitmen di organisasi SPPK ITSMB. Itu dia. Selanjutnya saya beberapa kali hadir di sini Sebenarnya ada istimewa di PT HSG ini Pertama istimewanya Setiap perempuan Itu 50% itu hampir 50% terlibat Perempuan Itu luar biasa di PT HSG ini Kalau di perkebunan lain mungkin Kita belum lihat ada Keterlibatan sampai 50% ketua ya. Di PT SEMA sendiri belum Jadi terima kasih kepada ibu-ibu Yang telah hadir Ikut berpartisipasi di pertemuan ini itu selanjutnya uh, ini bukan hanya persoalan apa, persoalan ada persoalan di PT HSJD, uh, tapi memang tuntutan organisasi kita bahwa ke depan kita harus menentukan sikap kenapa? selama ini kita sudah melakukan perjuangan, bayangkan saja kawan-kawan kita di PSM kalau ibu-ibu, bapak-bapak itu lihat nonton TV Sejak munculnya Undang-Undang Cipta Kerja tiga tahun dulu tiga tahun yang lewat dulu Itu organisasi kita sampai sekarang tetap konsisten Melakukan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Sampai detik ini Kemarin baru sebulan yang lewat itu diterbitkan perpu untuk menguatkan undang-undang cipta kerja itu organisasi kita lagi-lagi tetap konsisten menolak isi perpu itu walaupun kita setuju dengan terbitnya perpu itu kita sudah banyak melakukan kawan-kawan di jawa sana itu sebulan sekali melakukan aksi unjuk rasa untuk menolak undang-undang cipta kerja itu undang-undang cipta kerja itu tahu bapak-bapak ibu-ibu PHK kalau di pesangon itu tinggal separoh pesangonnya itu tinggal separoh Jadi kerja borongan itu kalau selama ini undang-undang nomor 13 itu hanya boleh 3 tahun. Sekarang sumur umur boleh. Kalau di sini misalnya nggak diangkat jadi SKU nggak ada masalah. Jadi ESPMI konsisten menolak itu, kita tolak itu. Itu namanya perbudakan modern. Jadi makanya kemarin beberapa tahun terakhir ini juga Kita memperjuangkan bagaimana kawan-kawan pemanen itu Itu diangkat menjadi SKU Tapi bahwa pengangkatan SKU di Pet ASEAN AGRI ini adalah Berkat dorongan organisasi kita Hanya organisasi kita yang mendorong Supaya pengusaha mengangkat BHL PANEN itu menjadi SKU Memang bertahap, belum bisa semua Misalnya bapak-bapak, ibu-ibu lihat di mana-mana, misalnya kalau ibu-ibu yang menjadi BHR ini nggak pernah dapat pesangon, ada nggak dapat pesangon? Dari dulu pernah nggak? Ada nggak organisasi lain memperjuangkan pesangon ibu-ibu dari dulu? Saya tanya, lihat juga di perkebunan lain. Tapi kita konsisten, ESBM berjuang untuk itu. Siapapun yang bekerja di PT Asia Negeri ini, harus mendapat pesangon. Baik itu BHL maupun apa namanya kontrak pun kita tetap akan memperjuangkan itu Itu jadi mendorong itu sehingga memang sekarang ini mulai masuk ini udah tahun 2003 Kita FSBMI memutuskan terlibat di politik ke depan karena kenapa capek kita berjuang di jalanan Kawan-kawan habis dana di Jakarta itu sebulan sekali aksi unjuk Sebulan sekali itu lima hari mereka libur, gaji mereka tidak dibayar, kawan-kawan itu. Itu bagian dari kawan-kawan kita di Jakarta itu. Mereka tidak ngeluh di situ karena capeknya berjuang di jalan ini tuh, makanya kita memutuskan tahun 2024 kita terlibat di politik. Karena kenapa? Upah kita itu ditetapkan oleh kebijakan politik. Status kontrak itu ditetapkan oleh kebijakan politik Hampir tidak ada satu partai politik pun yang berpihak kepada buruh Sampai saat ini Lihat penetapan undang-undang Cipta. Ada sebuah produk undang-undang Sekarang itu mundur Di negara mana ada Dulu pesangon kita 100 juta Sekarang tinggal 50 juta Apa yang mau kita lakukan lagi di buruh ini Kalau kita tidak bersatu kita tidak memperkuat organisasi, kita menerima saja, biarkan saja, ke depan juga akan hilang.